Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di Selamat Pagi Turunah Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya Pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh dan membaca firman Tuhan Baca pada pagi hari ini dari Amsal 2 ayat 11 hingga 12 Namun sebelum itu, yuk kita berdoa Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak, terima kasih Karena engkau sudah bikin kami dalam kehidupan Berkatilah Kehidupan kami sehari-hari Juga saat ini kami ingin mendengar firmanmu Kata firmanmu ini Untuk berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Bapak Dan menonton Yesus kami syukur ya amin Baca pagi hari ini Dari Amsal 2 Ayat 11 hingga 12 Yang berbunyi demikian Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat judul Renungan hari ini yaitu berkat hikmat Sobat Renungan yang baik, orang yang tekun, bersahab, pasti akan menerima kebaikan dari yang diperjuangkannya Hal tersebut sepaham juga dengan pengajaran sang penulis pasal dua dan renungan ini Penulis pasal 2 menegaskan orang yang mencari hikmat atau kebijaksanaan akan menerima manfaat dari hikmat itu sendiri yaitu pemeliharaan, kepandaian, dan terlepas dari yang jahat. Pemeliharaan artinya hikmat memberikan kecukupan dan kesejahteraan sehingga pemilikannya tidak pernah kekurangan. Kepandaian artinya hikmat. Memberikan inspirasi, buah pemilikan yang baik, benar, tepat, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan lancar Dan hasilnya juga baik Lepas dari yang jahat artinya tersehindar dilindunginya dari marah bahaya yang dilancarkan oleh orang lain atau musibah alam Bukankah semua hal itu yang kita perlukan dalam hidup ini? Sobat teruna yang penuh semangat Kita patut bersyukur kepada Allah Yang mengadonakan hikmat bagi para penulis kitab Amsal ini Kitab Amsal adalah kitab yang luar biasa Karena di dalamnya banyak ditemukan petunjuk-petunjuk Ataupun kiat-kiat Agar kehidupan kita semakin bermakna dan berguna secara maksimal Marilah kita selalu giat memperoleh hikmat Allah Hikmat Allah adalah senjata yang ampuh untuk melawan dosa dan memaksimalkan kualitas hidup kita, baik lahirnya maupun baktinnya. Di tengah pandemi COVID-19, hikmat menolong kita untuk bertahan dan berjuang secara santun, juga kreatif. Dengan demikian, kita tidak putus asa dan takut secara berlebihan. Teruslah yakin dan percaya kepada Allah bahwa hikmatnya menolong kita untuk melihat dan menikmati berkat-berkatnya. Jangan kehilangan hikmat sebagai kawan sejati kita Karena mempercayai hal-hal negatif yang tidak membangun diri dan masa depan kita Demikian renungan kita pada pagi hari ini Yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini Sebagaimana ajakan renungan tadi Yuk kita dalam doa Selamat pagi Bapak, terima kasih karena kami sudah mendengar Firman-Mu. Berkata firmanmu mu ini Supaya teman ini bisa untuk um, berikan kami motivasi motivasi tersebut bapak. bapak sekarang kami melanjutkan aktivitas kami berkata aktivitas kami supaya kami bisa bertemu pada besok pagi hari nanti bapak di dalam nama yesus kami sekolah amin. jaga kesehatan selalu ya adik adik. kerawat pening lewat ambarawa lihat kebun kapas dekat hutan jati. good morning adik adik semua selamat beraktivitas tuhan yesus memberkati.